Sudahkah anda tahu Metanesia, Metaverse Indonesia yang katanya akan dikunjungi 20 juta orang per bulan? Indonesia resmi memiliki Metaverse setelah Telkom meluncurkan Metanesia yang diresmikan BUMN Erick Thohir. Dilansir dari situsnya, terdapat empat fitur utama di Metanesia. Pertama adalah bangun Metaverse baru. Ini bertujuan agar brand bisa berkolaborasi membangun Metaverse bersama. Kedua adalah berkolaborasi di Metaverse. Brand bisa ikut berkolaborasi dengan beragam kegiatan yang dihadirkan di Metanesia. Ketiga adalah Metaverse Mall. Mall ini akan memiliki fasilitas seperti toko, pusat pelayanan dan pusat hiburan seperti di IRL. Terakhir adalah Metaverse Concert. Nikmati pengalaman baru di konser virtual dengan berbagai brand yang bisa berkolaborasi. Contohnya seperti USM World yang baru ini mengadakan virtual concert dengan artis Jepang. Apakah kamu sudah siap menjelajahi metanesia?